waspadai USDY berpotensi terkoreksi secara umum, pada grafik 30 menit an bias harian pergerakan USDY terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan waspadai jika pergerakan USD/JPY tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 110,84 sampai 110,95, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga usd kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 110.56. Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke atas dan menembus level 110.95 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 111.11. .11. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212